ini dia kis nge-lag kan jing apa nih ya elah <tuk> udah mati lagi anjir balik <tuk> kok ya, hmm hmm balik di one tap one tap pun tuh sama si itu tuh si tro tedokal tuh namanya one tap dia anjir layar pc kayaknya itu dia 787 58 44 Oke okay guys, kita sekarang sudah masuk ya guys ya di team code-nya dari streamer anonymous ya guys ya. Total Oke okay guys, kita di sini sudah pakai akun total ya guys ya. Apakah kita di sini bisa ngasih ke Boya? Let's go, man, man. Battle Royale bertempur dengan gaya. Hai bang, juga saya. Okay, Oke guys, kita sudah ada di sini. Ada monton, langsung aja. Iku itu mainnya oh, di PC apa di HP? Di, di, di HP. Kalau mana? Malam, nih, kita ngikut aja malah dikasih guys. Pasti kan? Dari camis. Oke okay, kita balikan lagi turunin, ya kisah. bang. Iya. Yeah. Smart <laughs> bang, dari si Wah jadi lama guys. Aduh, baru 700 like nih, nggak tembus, nggak terembus seribu like, eh. Bisa kayak ini guys, kira-kira kaya kaya bisa lah ya 2 sekuat coq kuat amat main gm nya main gm Dua sekuat ya guys ya 2 sekuat maksudnya main gm gimana tanggal nge 1 elite pass ganti ya guys guys guys tinggal berapa hari lagi tuh season Ah, kocok lah itu pelor nya ya itu senjata jing anjir ngelag Ah, kabur kabur kabur waduh cu cu cu cu kok ngelag ya kok ngelag ya cu cu cu cu oh punya gua ngelag sih kenapa sih Bodo amat, tai bodo amat, bodo amat, bodo amat, bodo Anjir, amat, bodo amat, tai bodo amat, tai bodo amat, tai bodo amat, tai gila rame kali bodo gila rame. di atas juga sih ada amat, ini dia Jauh. eh tai bodo guys ada Gak bisa cok. Ini kurang 100 nih oh, ini dia guys Woo! Woo Gak mati sepak mati Di sepak disapa rata ya yeah. <laughs> Sumpah nge lag ini nge lag loh Sabar. Anjing kena bom lagi kampret, kampret. Bocok di belakang. Astagfirullah. Malah kena bom, aduh kesel banget sumpah. Tadi tapi enggak maju tuh yang dua. Ribet boleh gak nih. Oke okay, guys, kita di-ribet sih ya, guys ya malah, sama malah, ini guys ya, Bang anonimus oke guys ini di batch kedua ya guys ya apakah tot kali bisa memberikan gameplay terbaik guys let's go omang <laughs> wah anjay. rindu kali aku guys sama map purgatory guys adalah lah aku aja yang nurunin guys di brajong guys ya brajong brajil lah guys ya brajong anjing anjing Abang top up di mana? top upnya di banyak kadang-kadang di coda shop kadang di nipin kadang ah. di, ah. di... lapak ah. game kadang-kadang ah. di ah. Tuh Tuh Tuh Tuh Tuh Tuh Tuh Tuh Tuh Tuh Tuh Tuh Tuh Tuh Udah 3 jam appetite. udah udah gak bisa ngomong-ngomong lagi bang udah capek bang Iya <tongatamente> Aduh udah lemas anjir oh, Lemasnya gara-gara tadi CRan Nice Aduh <tong <-tongue> Ini udah gak gak tahu kebentang people... Woi <Kaiser> Woi <Ooh>. Mana anjir tadi orang sini <hati."> satu orang di situ, dia, woi shotgun anjing, shotgun, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, orang, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ada oh, Belum oh, oh, oh, oh, oh, oh, ada, keberanian buat mengeras, anjir. Ini ada, ada Juleship. Double kill. buru bone wuh alem guys aduh bising banget anjing siapa tuh ini seratus seratus lagi nih koknya nih sabar guys itu bising banget guys ada yang punya seratus apa ya aduh. mana sih cok tadi atau enggak di alpha tuh di minimarket aja, di minimarket biar gampang uh, Tinggal beli voucher langsung Mak! Masuk-masuk Naik dia cu! Uh. 14 lagi nih Kill sih Kujabani gak ya? Turun dia cu, simpah Balik loh sih Ya Allah aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini Kepada penguasa langit dan bumi Simpah <tulah> nice gil sih madep madep madep madep itu ada koin seratus ngasih? lagi nih kurang seratus ini ada nilai lapa ratus hahaha ayo biar relaen biar dia. dia udah kill dia udah udah dia udah ngekill dia. kill tiga, anjir udah banyak <tulah> <tulah> Woi guys, ini ada ah malas naik ah kocok lagi, gimana guys? Kita pakai ini, ini aja, ya, guys, ya. loang, Aceh, guys. aja guys ya. Doang nih. Uh, pakai woodpecker apa AC guys? Pakai AC aja ya guys ya. Dir. Kalim bang. Woo. Uh. Nice kalem kalem kalem guys kalem guys, aduh, ampret, wow, aduh. aduh bang, ampret, kill, nice, badup badup, maggie, belum ada kepalanya tuh, udah bang, udah turun bang. Wah anjay. Ya, orangnya. Waduh, gil sih, gil sih. Wih, guys, ad aduh SG2-nya anjing. Goblok, lambat banget looting-nya, Rip. Dalah. Ah, <laughs> ah. Ini koinnya nih ada ada enggak itu? slow slow slow Tari-ripet, kita ripet, anjay. Mau beli kepala dikit enggak ada. Nice. Apa guys, kita beli ini dulu, beli beli, beli sepas dulu okay, dong. Jam berapa? Jam nice, di situ dia. Gas gun. Ini, ini bang, ini bang, ini bang. Ayo guys, fokus guys, fokus guys. Keknya ini di ini ya guys ya, di kursi kursi sudut ini guys ya. Aku yakin banget ini. Keknya di situ. Oh ini dia guys, nulek anjing Aaaaaaah <laughs> <Kembali, tuk> udah mati lagi anjir Jualah udah mati lagi anjir Jelek anjing Nice Cepat banget Kembal lagi Tau pendo gak bang? Enggak? Pendo tuh apa emangnya? Ini coba kita buka ya guys. suaranya guys Pendok. Apa sih bising pendo? Bising banget anjing orang ini dua Kita beli-beli lagi kah hitlist guys? Beli hit list lagi gak sih? Uh. Oh ya, buat kawan-kawan semuanya, aku mau mau bilang, mau bilang, bilang lah ini nih, pokoknya ya kan buat kawan-kawan nonton. Jangan lupa di sabre-sabre ya, guys! Ya, di-like dan di-share ya, guys! Ya, dan komen-komen, kira-kira video apa lagi ya, guys? Ya, yang akan kita buat. Dan buat kawan-kawan yang belum nonton video sebelumnya, ditonton dulu ya, guys! Ya, let's go, memang. Eh, mau ke mana, bang? Udah tahu kok mau kembali tanya saya. Kalau Cuki tahu enggak? Enggak tahu. bang nanya aku, aku nanya sama siapa? kembali lagi denganku Jago, si Jago papa yang Ya jelas lu menjaga, bisa, oh, aja. Pemajago papa yang shoot kok enggak bisa papa yang shoot. Oh Biar ya guys, biar ya, biar biar hidup dulu dah ya. Sep, tok tok tok to. Ah, keliling-keliling dah Aku mau kemari enggak jadi. Atun, atun, aduh. Cuki Mas, jangan, jangan. Lah, satu enggak ada lagi Udah, kan. Mau belum, Enggak ada. Cuma satu doang. Wah, mati loh gue nih. Caya Kok uh -huh. uh -huh. Manggil kawan kok ya? my. Nope. Uy. Nope. Uy. Turu dek. nope. Ngelek dia. Ngelek dia, guys. Sempak udah mati. Malek kok. <laughs> Ada lagi kah? Kocok ada lagi sabar guys Balik sempak Gaskon bodo amat Gak ada danger tuh mitos Pasir Aduh udah mati dia Udah mati kah Eh nope. mau lari kemana dek no, Mau lari kemana dia bang, Mau lari. lari kemana dek ini lari no, oh, no. mau mm, mm, no, no, no, no. lari kemana okay. Oi. eh lagi, ada lagi ada lagi ya, ya. mau terbang. lari kemana dek no. mm, turu kok dek ahhh mm. no. mm. ah, senpa kena kena lagi <laughs> ah. nih ini empor aja apa ya emang ini pakai. Nah, okay, start <pisa tệ douche> pagi nih Aidin ya. Ma dia, jangan, ya, hmm, balik, nice. sih, balik oh. Ko. balik kok deh, wuh astaga, sepa. Bang kemarinnya ganti Bu Angel. Wah, ada lagi, coy. gak cocok. Gila jelek sih. kelihatannya. Kalau pakai Angel enggak jelek kelihatannya. Ada lagi, ada lagi, ada lagi, guys. Di depan, guys. Tadi ada yang kena, guys. Lebih bagusan pakai cerana putih. Kena radar ya, guys ya. Kena kena radar ini. wah ini deh, guys, guys. Nani. Nani. Nah, nih, nih, nih, itu nih, si nih, si TRO nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, Ya nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, ya nih, nih, nih, nih, nih, cari juga bang stupid or something. Di sini mana dia? ke bawah. wajib. apa tuh cowok? Ke uh, gila. aku nah, oh, cepet, cepet, banget ya guys ya turun ya. kalau turun kan ketahuan gitu ya. ini nggak ketahuan Kepet anjing. kayak kata si itu cowok. aku nggak yakin turun sini. banget nih. Oh, nih nih nih guys. wajib lah guys. blow lah guys. rame rame rame. eh. balik. Yuk balik yuk up hmm kocok menti kok ya enggak ada sama aku enggak ada balik oh, mana ya balik oh. oh, udah mati anjir oh, wah lo udah mati cok eh satu disini bangkit ya tiga power doba ayo ternyata udah mati guys perasaan ramen lah cok kok udah, udah turun aja guys orang lagi Wah tuh abang anonimus guys Ini kenapa ini? ancin ya mbak Sabar sabar -yes. Supaya Nah kan betul kan, kan mm. Anjay Bisa kena anjir alae godek aja ya? Iya. <tuk> <tuk> uh! Turu Balik. Eh. balik. Nice. lagi kabur kabur kabur paling udah nggak caya ah kabur yo, yo, yo, looting dulu lah ada daya konek uh. wewewe co co co co co dari mana co eh hey, kocok anjing dari mana bang bang bang bang jika kau udah punya istri belum belum belum Tolong. Tolong, tolong tolong tolong tolong tolong tolong tolong kocok ah beli-beli bang beli-beli anakku bang ah. Ah. Ah. kocok lah mati aku pak dari mana tadi alah ah. masih bisa nih masih bisa ngeluting Aduh boyah nih dah <laughs> Boyah ini kayak. ya sape jangan sabar sabar sabar. Wah anjay Bang Anonimus coy, GG coy. Hello. Eh orang anjing. Udah punya sekarang uh. Bang? Ada. Aduh. Tapi bangsat, dapat Ya uh. mati lagi aku, Coco. Uh. gila sih, eh eh weh gak diripek aku gadotah, nice, waduh, gila sih, wah mantap guys, plusnya banyak guys. Makasih banyak ya buat kawan-kawan yang sudah nonton guys. Maaf-maaf kalau ada salah kata, maaf juga kalau gameplay kurang enjoy teman-teman. Aku mau cari disimpanin untuk diri dulu Bang. Skip next video. Assalamualaikum. Bye bye.